like dan ya udah ngeser-ngesar semua video-video kita dan apa kabar kalian hari ini Ya, yang mungkin masih galau makan tak enak, tidur tak nyenyak dan mungkin mandinya pun sudah tak basah lagi kita akan kupas tuntas semua masalah aplikasi pinjol dan untuk kalian yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang ya, tidak panik berlebihan dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin hari ini bisa merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Baik, ya, hari ini kita pengen ngebahas aplikasi pinjol yang mungkin juga sedang kalian gunakan. Dan mungkin hari ini sedang bertanya-tanya. Apakah aplikasi pinjol ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Atau mungkin mereka akan melakukan penyebaran data? Atau mungkin mereka akan memberikan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal? Dan apakah aplikasi pinjol ini sudah legal OJK? Dan akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Oke. Okay. Ada nggak yang sedang gagal bayar di aplikasi Ada Modal? Hari ini kita pengen menuntaskan dulu satu permasalahan di aplikasi Ada Modal. Kita pengen cek dulu tagihannya dan apakah ini juga terjadi pada kalian. Nah ini dia aplikasi Ada Modal. Kita pengen tunjukin dulu aplikasi Ada Modalnya. Dan ternyata aplikasi Ada Modal ini ya sudah terdaftar di OJK. Artinya mereka memiliki status berizin untuk menjalankan operasi dari perusahaan mereka ya untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mungkin sudah berhasil mendaftar di aplikasi ini. Nah kita pengen tunjukin dulu tagihan saya. Ya ini ada menu di bawah tagihan saya yang punya hutang di aplikasi ini jelas tentu tahu ya bagaimana aplikasi ini. Nah. Di situ sudah ada tagihan sebesar 6 juta rupiah, nominal yang lumayan banyak, fantastis di tengah kesusahan dari perekonomian hari ini ya. Bagaimana keuangan kalian hari ini? Apakah baik-baik saja di tengah-tengah banyaknya cobaan ya hari ini? Nah di situ kalian bisa melihat tagihannya sudah ada tertotal menjadi 6 juta rupiah. Bang kok bisa banyak banget ya? Ya ini karena sudah ditambahkan dengan biaya denda dan bunga. Kemarin ini jumlah nominal pinjamannya lebih kurang Yaitu sebesar 3 juta rupiah Dan sekarang sudah tertotal menjadi 6 juta Itu artinya sudah ada kelipatan Dan apakah itu diperbolehkan oleh pihak OJK atau tidak bang? Jawabannya boleh ya Pihak OJK memperbolehkan semua aplikasi pinjol legal OJK Untuk memberikan beban biaya denda dan bunga itu Sebesar jumlah pinjaman pokok kalian di awal Boleh lebih nggak bang? Jawabannya nggak boleh ya Hanya sebesar jumlah pinjaman pokok di awal itu udah dikenakan biaya denda, bunga, biaya penagihan, biaya platform ini, itu segala macam. Banyak banget, ya kan? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, ya. Apakah, ya, aplikasi ada modal ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Karena hari ini khawatir, ya. Takut, malu. Malu kalau seandainya debt collector itu datang ke rumah, triak teriak ya kan? Menagih hutang yang sebenarnya nggak seberapa. Jadi, untuk jawabannya, apakah aplikasi ada modal ini sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya itu belum ada. Untuk aplikasi ada modal belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan untuk ngumpulin uang. Lalu membayar semua hutang-hutang. Dan gue yakin banget ya. 99,99 ,99 lagi nih subscriber kita orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan hutang hari ini. Hanya saja memang kesempatan kita untuk melakukan penyicilan pelunasan itu memang masih cukup minim ya guys. Masih cukup. Ya, sulitlah kita hari ini. Jadi, aku ingin mengingatkan agar untuk tetap tenang, tidak panik berlebihan, dan jangan lagi menciptakan semua rasa ketakutan yang ada di dalam pikiran kita hari ini. Ya, jadi aku menyarankan untuk berpikir positif supaya kita bisa melangkah dengan positif. Hasilnya pun akan positif. Jadi, kalau nanti kita terus-terusan menciptakan ketakutan negatif, ya, maka kita akan...